Lumayan besar nih Nah ini kata yang Di cabang-cabang daunnya nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kawan-kawan Sahabat porang Siang ini saya berkunjung ke Kebun porang saya Sebagian sudah Banyak yang turman nah, Tadi Saya sudah ambil Kata-kata yang sudah German, dan German sempurna. Waduh, ini ketinggalan ini. Tadi ketinggalan, lewatan ini. Alhamdulillah nih, besar sekali ini kata supernya. Ini kata yang di cabang-cabang daunnya. Jadi tadi saya sudah banyak mengambil kata-kata yang sudah German sempurna. Dan nanti di karantina dulu kita persiapkan untuk tanam musim depan. Eh, mari kita lihat hasil saya mengambil data porang yang sudah dorman sempurna. Tidak banyak kawan, hanya beberapa saja. Nah ini Alhamdulillah masih saya Ngambili katak-katak tadi Ini dulu jahurman sempurna tadi Semuanya jahurman Lumayan besar nih kata supernya. Nah ini katak yang Di cabang-cabang daunnya nah, perlu rekan-rekan tahu Bahwa dulu saya nanam Dari bibit Katak kata mini seribu up ya kurang lebih terus segini-gini bibitnya segini besarnya seribu ab dulu saya nanam saya nanam musim tahun 2020 dan berarti ini sudah jalan dua musim dan musim sudah mulai pada dorman kalau kita hitung-hitung kita sudah untung karena daun dong, dulu kita nanam segini, kita tak segini. Seribu up ini hasilnya sudah segini. Ini dua mesin, ini kata supernya, ini kata yang di ranting-ranting daunnya. Saya bisa sudah kita modal satu bibit kata seribu up tadi kebanyakan sudah berbuah rata rata-rata satu pohon antara 6 10 sampai 12 kata jadi kalau kita hitung-hitung kita sudah untung nah, kita belum tahu perkembangan harga poran untuk tahun ini berapa untuk produksinya dan untuk bibit katanya per kilonya berapa juga belum tahu kita tunggu perkembangan rekan-rekan kalau -rekan. harga Umbi Purang maupun bibit katanya nanti kalau emang harganya sesuai insya Allah kita bongkar nanti kita bongkar yang bibit produksinya kita jual kalau yang belum masuk produksi nanti kita tanam lagi demikian rekan-rekan saya hari ini, pengambilan kata yang sudah dorman sempurna Alhamdulillah dapat satu tas-plas ini. Nanti kita karantina, kita karantina di rumah Baru kita tanam untuk di musim tanam tahun ini Semoga tahun ini harganya produksi bagus dan katanya harganya juga bagus sehingga petani porang bisa sukses semuanya demikian rekan-rekan salam sehat tetap semangat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh